Kabar pertama kita awal dengan info bahagia Karena sebelumnya Vitamin bahagia sudah disuguhkan Di channel youtube-nya Papa Bilar ya, Rizky Bilar Youtube Ini Bilar berani naik motor Trial nih, tapi sudah di up Di channel youtube-nya Rizky Bilar Yang belum nonton, silahkan cus Ke channel youtube-nya Papa Bik, persahabat ya Kita dukung penuh nih untuk Selalu mensupport yang terbaik Karya-karya idola kesayangan kita Dan persahabat Kita juga Disuguhkan vitamin lewat channel YouTube-nya Leslar Entertainment Momen lucu Papa Bilar dan Bunda Lesti Wow ini seru banget ya Yuk, sama-sama kita kompak selalu mendukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Di postingan ini pun bersama tentunya banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Sinta Leslar Saudi Mengatakan di kolom komentar, hadiah tanggal 24 vlognya juga dua mantap, katanya tersemangat tuh, disuguhkan vitamin bahagia ya. Ini hadiah, di tanggal 24 vitamin langsung double, disuguhkan lewat channel YouTube Rizky Bilar dan channel YouTube Leslar Entertainment. Untuk berikutnya persahabat kita lihat nih diunggah igns nya Kak Novi Kembali persahabat yang memposting sebuah postingan video momen Kebersamanya dengan Bang Moreno Pratama Persahabat ya ada Bang Adin juga dalam satu mobil Kembali inilah lagi rame banget ya dibahas oleh para fans atau sahabat Leslar Banyak sekali DM kepada lintar ternyata nih soal Kak Novi komentar pertanyaannya apakah Tenovi keluar dari tim Leslar ini tentunya persahabatan jawaban dari Bang Lintar dan Tenovi langsung ya kalau mereka baik-baik saja dan tidak ada yang keluar dari Leslar Entertainment itu hanya momen lagi rindunya Tenovi kepada Bang Moreno Pratama itu ya. sampai Bang Lintar baru bangun aja langsung melihat handphone ternyata banyak sekali DM DMnya masuk dengan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang menanyakan soal teknopi yang mengunggah sebuah postingan bersama Bang Moreno. sahabat sahabatnya dua ada aja nih kelakuan ya, Masya Allah tetap kita doakan, mudah-mudahan tim dari Lesnar Entertainment selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu tetap kompak untuk menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia buat warga Konoha selanjutnya persahabat vitamin bahagia akhirnya kita dapatkan di sore hari ini juga langsung dari idola kesayangan Leslie Gejora ini mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar dan Baby L. sahabat kita lihat nih Papa Bilar lagi asik main handphone, Baby L lagi tertidur ya. Waduh ini sih dua-duanya memang cute banget menggemaskan. Bikin mama Lestler pastinya bahagia banget ya melihat postingan ini Ini adalah vitamin bahagia untuk kita semua Momen foto yang diunggah bunda Lestler ini pun Di kembali oleh akun Rossi underscore 24 Ada kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan ini Anak masih moyoy, bapak muka bantal, katanya itu bersabat ya Aduh ini si cute banget ya Komentar pun banyak sekali dan respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Dari akun Instagram Violeta 0702 Mengatakan Bapaknya main HP terus Abang El sampai miring-miring tuh Boboknya WKWKWK Katanya tuh Aduh ini sikit banget ya <laughs> Dan kita lihat persahabat Keunggian terbaru dari Papa Bilar Ternyata Ini ada video sebelum tidur ya Ini lagi di ayun-ayun Nih oleh Papa Bilar ini sih sungguh cute, sungguh menggemaskan bangga persahabatnya. Masya Allah, baby L, mudah-mudahan selalu menjadi anak soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Masya Allah banget ya, akhirnya kita bahagia di vitamin-vitamin di spesial tanggal 24, Happy Monseri Leslar yang ke-19. Dan kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar baik terbaru.